tentang dua hal. Yang pertama tentang bahasa pemrograman Elixir dan juga framework-nya yaitu Phoenix untuk membuat aplikasi web. Mungkin untuk di Indonesia mungkin gaungnya tidak begitu terdengar, tapi eh, apa, banyak fans-nya yang ya jumlahnya tidak terlalu, tidak sebanyak bahasa-bahasa yang lain tapi cukup eh, ini ya, cukup eh, loyal juga. Dan terbukti dengan beberapa hari yang lalu ada survei Stack Overflow Elixir adalah bahasa pemrograman yang paling disukai, nomor 2 di bawahnya ras, dan Phoenix menjadi bahasa, jadi framework yang nomor satu yang paling disukai. Jadi, kita akan lihat sama-sama, kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat insight dan dapat ya, alternatif teknologi untuk membangun aplikasi web yang handal. Oke, okay. jadi. Phoenix Framework ini apa? Ini adalah sebuah framework modern yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi web yang sifatnya interaktif. gitu ya. Atau kita juga bisa membangun API, backend. Dan Phoenix ini mudah didistribusikan sehingga kita bisa membangun sistem yang terdistribusi. Phoenix ini menerapkan pattern atau pola model view controller yang biasa juga teman-teman sudah familiar ya harusnya ya dengan framework-framework yang lain dan dibangun dengan bahasa pemrograman Elixir. Dan kalau kita mau bandingkan dengan framework yang apa di bahasa yang lain misalkan ini se inilah selevel dengan Ruby on Rails, Python Django ataupun PHP Laravel. Ya, jadi framework lengkap ya full stack gitu ya istilahnya. Uh, semua sudah disediakan, uh, kita bisa dengan cepat produktif, uh, sudah disediakan generator juga, jadi memudahkan kita tanpa harus uh, mengetikkan terlalu banyak kode boilerplate.